Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, kalau yang di Eropa ya selamat malam karena ini pesertanya PHS ini dari seluruh dunia ya. Australia, Eropa, Amerika. Pagi ini kita akan belajar mengenai olah nafas body scan metode B ya. Apa itu metode A-nya? Yang sudah ikut modul sebelumnya pasti akan mengerti perbedaannya. Yang baru ya nanti saya post saja di grup metode yang sebelumnya ya. Nah, disebut body scan atau pemindaian ya kalau bahasa Indonesianya ya. Kita men-scanning tubuh kita ya. Nah, cara bernafasnya berbeda dengan Wim Hof. Wim Hof itu memang kayak paling menyimpang di seluruh dunia itu pola napasnya ya. Tarik hidung. Kalau perlu hidungnya agak bergetar gitu kuat banget karenya, sekuat mungkin, mm, perutnya dikembungin, sudah ditarik atas, wah, gitu ya kayak semangat, perutnya maju ke depan, dada tarik ke atas, loh. tangan diangkat, buang, Pus, ya, buangnya lewat mulut, itu Wim Hof, ya. Nah, hari ini kita bukan Wim Hof, hari ini kita MBSR, Mindfulness best Stress Reduction, dari John Kabat-Zinn, profesor emeritus, doktor, uh, John kabat dari klinik kesehatan di Fakultas Kedokteran MIT Masa Susat Institut Teknologi Amerika ya Jadi beliau sudah mengundurkan diri dari MIT dan membuat klinik terpisah sendiri ya. nah metode body scan ini saya ambil esensinya dari jawab tapi teknik bernafasnya dikombinasi dengan dari lukas rockwood yang, yang sama juga kalau teman-teman ikut baiteko akan sama juga dengan kalau ikut sensi ya. Jadi mulutnya wajib tertutup rapat. tersenyum. Ya, sebisa mungkin senyum. Bagian belum lunas senyum. Si kunyok tetap jahat. ada <gak> istilah baru si kunyok. <gak> kalau ada punya suami dan istri toksik itu saya panggil istilah kunyok tetap aja senyum, ya anak hampir gak naik kelas tetap aja senyum, ya karena senyum nanti nafasnya lebih panjang. Tangan coba kalau kita tertutup pendek, tangan terbuka nafasnya lebih panjang, ya kalau mau begini boleh, nggak usah nggak apa-apa, ya ini nggak wajib, ya ini biasanya untuk lebih supaya lebih fokus kalau yang mengajarkan begini itu lebih fokus taruh di atas paha, tadinya nanti saya akan begini aja karena saya nggak merasakan bedanya. Nah. Terus dengan yang yang yang pertama saya ajarkan dulu kalau yang sudah lama gitu ya. Nah sekarang lidahnya ditekuk ke atas ya. Jadi nanti waktu ini lidah ya, ke atas. Ini lidah ya di ini tekan ke atas. ini lidahnya tekan tekan ke atas ya. Saya kan mulai kenal dengan Pak Michael Sugiardi ya mentor yang di Tulang dan Syaraf ya mentor utama dah ngajar di situ tiap hari ya. Nah, tapi juga Admin dan mentor di diabetes 3WA group dan kanker 4WA group ya itu mendalami akupunktur dan dan latar belakangnya fisika ya kayak Pak Ostad Saiful Karim ya latar belakangnya fisika dan mendalami mengenai frekuensi ya sama juga beliau berdua mendalami frekuensi nah waktu saya reconfirm dengan Pak Michael Sugiardi karena saya itu segala sesuatu kadang saya tanya lagi tanya lagi yaitu sebenarnya berbicara mengenai kalau orang kenapa kalau orang minum obat tetes tertentu taruh di bawah lidah gitu ya. Nah, lidah ini menstimulasi produksi hormon atau enzim. Kalau dalam pendidikan eh, mengenai frekuensi atau energi tubuh ya sering dikenal dengan sensi dan yang lain-lain juga soalnya itu eh, untuk titik temu sirkulasi energinya. Tapi body scan-nya sendiri ya itu kita men-scanning tubuh. Jadi nanti prakteknya kita akan berolah nafas, Teman-teman akan dengar apa-apa dari saya. Rasakan jempol kaki, rasakan lutut. Nah, sambil merasakan hatinya bersyukur. Kalau ini yang diajarkan John Kapuchin ya. saya ngambil dari situ. Itu sambil bersyukur, terima kasih jempol kaki. Terima kasih untuk dengkul, gitu ya, apapun bentuknya. Itu kita menjelajahi tubuh ini selama 30 menit jalur demi jalur nanti kalau sudah terbiasa bisa 20 menit bisa 10 menit bisa 5 menit dengan waktu yang sama tapi menjelajahi seluruh tubuh matanya tertutup ya kalau kalau Wim Hof boleh buka mata boleh tutup Wim Hof itu memang ya unik juga kan boleh duduk boleh di sofa boleh terlentang boleh pakai bantal <laughs> kalau ini enggak ya ini ada duduk harus tegak enggak boleh bersender ya kecuali enggak kuat kakinya nggak boleh gantung kalau kursinya tinggi kakinya diganjel bantal boleh cari bantal dulu sebentar gitu ya duduknya agak maju ke depan sedikit supaya pahanya gantung juga jadi pahanya lurus lalu kakinya ke bawah lurus ya jadi jangan kita tunjukin aja biar enak ya jadi kalau kaki ini kan nah ini kan kursi ya duduknya maju sedikit lalu pahanya lurus ini ke bawah lurus uh, Ah lurus ya, kakinya kalau gantung diganjel ya. Duduk bersila boleh, tidur terlentang boleh juga ya. Tidur terlentang boleh kalau yang pusing ya enggak apa-apa pakai bantal, tapi idealnya enggak pakai bantal. Saya akan duduk saja bersila nanti setelah pindah dari sini. Nah, ngambil nafasnya gimana? Ya ini diajari dulu. Tadi kan lidahnya pentok. Saya <tuh> menjelaskan supaya gampang eh ya Oke, ya. Tarik nafas 8 detik, buang 8 detik. Ya. Makin panjang makin bagus. Mau 10 detik, mau 12 detik, jadi tarik nafas 1 2 3 4 detik ya. Nafas dada atau perut, kalau bisa perut perut, kalau nggak bisa dada. Tapi ngambilnya nafas nggak usah semangat banget kayak bimbo, Betul enggak ya pelan pelan aja pelan pelan gitu ya, misalnya 1 sampai delapan begini ya, 1 sampai delapan saya begini ya, makan areknya, buangnya. Jadi badan ini kayak nggak bergerak malah ya, yang bergerak boleh kalau mau kembang kempis perutnya atau dadanya pelan-pelan. Karena tujuannya kalau nanti fokus pada ngembangin dada, ngembangin perut, lah gimana Anda merasakan jantung, merasakan jempol kaki, gitu ya. Kalau belum bisa merasakan latihan sampai nanti bisa merasakan. Nah, sekarang nafasnya dulu. Kalau Wim Hof kan bahkan waktu relaksasi Wim Hof lewat hidungnya pun Enggak harus pelan-pelan. Selama begini, kalau Vim Hof, pas relaksasi, ya saya tarik nafas ya, lalu buang nafas lewat hidung ya. Tarik nafas, buangnya lewat hidung. Lihat eh, apa benang tipis ini. Tarik, dengar ya, ini saya pegang agak mundur sedikit dulu ya biar kelihatan bedanya. Saya tarik nafas lewat buang nafas lewat hidung ya. Nah, ini benangnya kurang tipis. Kemarin saya sudah siapin tapi tadi ternyata nggak apa-apa deh. Ya, nengokin okay, bisa ya. Saya megangnya dari lebih ujung lagi. Kalau saya buang nafas lewat hidung, hmm, biar kelihatan gimana ya. Ini, oke. Okay. Ya oke, satu cek kaki lagi ya tarik nafas. Kelihatan ya ininya terhembus udara. Nah itu salah. Jadi waktu kita tarik nafas bahkan bendang yang kecil sekalipun ya kita taruh di sini ini yang salah dulu ya yang salah dulu. Nah, kalau masuknya nggak apa-apa, dia ikut ketarik waktu masuk nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi pelan-pelan aja -pelan, nariknya Nah, ini salah ya kan? Kenapa? Benang ini sampai saya ulangi lagi yang salah ya. Tarik nafas, pelan-pelan lewat hidung. Nah, ketiup salah ya. Yang benar. Tarik nafasnya pelan-pelan, buangnya pelan-pelan, bahkan bahkan benang yang tipis pun dia tidak bergerak. Contoh ya, saya tarik nafas pelan-pelan. Jadi, tarik nafas, buang nafas, tarik 8 detik, buang 8 detik, benang pun tidak bergerak. Karena nariknya pelan-pelan, sambil menikmati oksigen yang adalah nafas Tuhan masuk ke dalam, buang pelan-pelan lagi, nikmati udara yang keluar, setelah itu nanti mulai dialihkan, mulai merasakan organ tubuh. Kalau misalnya mau fokus, eh, dari satu demi satu itu kalau melihat pelajaran biologi jantung ginjal itu kan lebih mudah membayangkan ya bayangkan dan ini begitu mulai belajar metode ini lakukan setiap hari setiap malam ya paginya involved nanti malamnya ini setiap hari minimal tujuh kali tujuh hari itu berturut-turut nggak bolong jadi kalau malam ini nanti mati doa ini terus tujuh itu kalau saya belajar di Corgatacin tujuh. Kalau disensi malah seluruh 14 hari, ya sampai apa? Sampai ada sakit semuanya, ya. Nanti sakitnya apa yang bisa muncul? Baca di file PDF yang saya post. Anda bisa mual, Anda bisa pusing, dada tertusuk-tusuk, payudara darah seperti ditusuk-tusuk jarum, leher boleh gitu ditusuk-tusuk, kepala dari sini ada akan merasakan sakit, ada yang ginjalnya merasa ditusuk-tusuk, ya macam-macam bisa mual, bisa muntah salah satu itu ada akan mengalami. Kalau enggak latihan terus saja. <laughs> Pak ini ini buat apa ini, Pak? Nah, kalau penjelasan dari John kabat dari waktu belajar body scan. Namanya men-scanning tubuh. Kita akan merasakan tubuh. Lah kalau merasakan sakit kan jadi enggak enak. Enggak enak betul, tapi penting atau enggak? Lebih penting sakit atau enggak sakit. Contohnya begini. Anda terlalu sibuk hidup sampai tidak pernah duduk diam merasakan organ tubuh tiba-tiba jantung anda sakit katakan begitu ya atau ginjalnya sakit ke dokter aduh pak tinggal 25 persen nah tinggal 25 persen atau lebih baik anda merasakan lalu ke dokter ya begitu ke dokter aduh pak untung loh bapak itu paka orangnya ini baru 25 persen yang sak lagi rusak masih 75 persen masih bagus wah ini enggak perlu operasi ini, pak Cukup aja hindari makan ini, hindari makan itu. Ya kalau masih sakit, tak kasih obat. Kalau enggak, jaga makan aja, gitu ya. Jadi kalau sakit, boleh ke dokter boleh. Nanti ketika tiba-tiba mengalami sakit ini, sakit itu pernah yang dari Bandung ikut saya, terus dia sakit merasa sakit ini ke dokter dicek oh sakitnya ini. Nah kalau dokter udah ngasih tahu sakitnya ini mau gimana? Ya, terserah mau obat boleh atau mau ikuti saya tanpa obat, anda kendalikan rasa sakit itu maka nanti masuk modul berikutnya namanya modul healing terapi. Itu modul yang ke-6 sebenarnya ya. Banyak orang modul yang body scan ini kurang lama. Karena anak kurang lama nggak merasakan sakit lalu apa yang disembuhkan? gitu ya. Bisa juga yang disembuhkan adalah yang memang Anda tahu ada sakit apa. Anda pankreas, apa Anda diabetes, berarti kan pankreas itu ya. Tapi ada baiknya body scan ini diperpanjang. Tujuannya apa? Jangan-jangan cuma bukan hanya diabetes, jangan-jangan jantung Anda juga bermasalah nanti waktu body scan akan ketahuan ya Anda benar, benar diem hanya berdua dengan Tuhan tarik nafas pelan-pelan lalu mulai merasakan sudah dua tiga kali dengan audio saya yang saya akan putar sebentar nanti teman-teman berikutnya nggak usah pakai audio supaya lebih tenang ya pakai musik aja ya mungkin besok pagi kita ulangin lagi tapi yang nggak usah pakai audio saya tapi pakai musik ya karena pertamanya pakai audio saya satu kali cukup ya, habis itu nggak usah pakai audio saya, nanti pakai musik kan udah tahu kayak apa ngerasain badannya gitu ya terus sampai anda merasakan ya yang menarik kalau dari orang-orang yang angkatan pertama dulu yang migrain bisa dari kepala ke telinga ya itu sakitnya di situ kalau nggak sakit kadang geringgingan kesemutan anda merasa ada semut di dalam bawah kulit saudara atau kayak yang kalau yang agak kuat kayak kecoak dalam Bawa kulit saudara bergerak gitu, orang-orang migran ya, dari kepala ke arah telinga itu banyak banget. Begitu, begitu dia cerita begitu. Langsung saya tembak aja saking banyaknya yang WA BA saya. Jadi begitu dia lakuin, Pak. kok saya malam ini migran, ya iya, migran ya iya, iya, Pak. Kok Pak saya channel-channel kayak panas ya? kanker Karna Iya, <laughs> Pak. Perut saya kayak ditusuk-tusuk, Pak Kang Rahim, ya nggak enggak tahu gitu ya. Begitu cek ke dokter bener kanker rahim. Jadi Anda akan merasakan sakit kalau memang organnya bermasalah. Anda 100% sehat. Enggak ada masalah sama sekali. Ya, atau nanti setelah latihan olah nafas sebulan, dua bulan, tiga bulan ada sehat, maka Anda merasakan kenyamanan yang luar biasa. Kalau geringin, geringinnya dingin, enak banget, Anda akan ketagihan. Ya, dingin, enak banget. Ya. Nah, kalau sakit ini singkatnya aja nanti penjelasan lain di di workshop akan saya post ulang ya. Waduh workshop akan saya post di grup walaupun itu modul 5 nanti yang angkatan-angkatan baru pun saya akan majukan yang penjelasan body scan ini tapi yang lebih panjang. Ya, karena workshop ini kan praktek bersama. Nanti kita segera praktek aja yang panjangnya nanti saya post di WA grup ya. Nah, waktu sakit kalau cedngkat sin ini saya pakai penjelasannya dia, rasa sakit itu kayak bayi. Yang anda miliki. Kalau anda punya bayi, anak pertama lagi, lagi sayang-sayangnya. Lalu bayinya nangis, anda baik Ya tak buanting, Pak. <laughs> bayi baru umur satu bulan dibatik ya mati ya? Ya enggak kan? Kita peluk dia. Nah dia bilang begini, rasa sakit itu bayimu. Peluk itu rasa sakit, jangan dibuang, tahan. Jadi Pak, nanti bapak teman-teman mengalami sakit. Jangan kapok dengan metode ini terus tahan aja itu rasa sakit karena olah nafas tidak bikin sakit ya ini penting ya body scan tidak membuat anda sakit sakit itu sudah ada cuma selama ini anda tidak merasakan jadi body scan membuat anda merasakan sakit ya dadanya kayak tusuk tusuk gitu pak ya ada yang nggak kuat ya rasa tak suruh ya berhenti dulu dah kalau kuat gitu ya dilanjutin lagi gitu ya nah itu biasanya orang asma pernah bronkitis pernah long covid anda tahan rasa itu anda peluk saja itu bayi anda sampai nanti dia nggak nangis lagi tapi lo nggak tahan ya saya bilang ke dokter ya mau di, mau dikombinasi dengan makanan sehat atau suplemen boleh ya tapi jangan dikombinasi dengan anti rasa sakit karena anda itu selama ini mungkin kebanyakan minum analgesik anti rasa sakit sampai nggak bisa merasakan sakit tahu-tahu sudah parah. Nah olah nafas ini mengembalikan kepekaan anda terhadap rasa sakit. Rasa sakit itu perlu supaya kita perhatikan ya. Makanya nanti modul selanjutnya adalah inner healing, inner healing, healing terapi. Ya, kalau inner healing itulah kalau kabatin ya. Healing terapi itu kita bagaimana bereaksi terhadap organ yang sakit dengan kuasa Doa dan pikiran kita, waktu kita olah nafas kita membayangkan nutrisi yang kita sudah makan. Ya kan? karena anda begitu sakit jantung, ketik makanan yang bagus buat orang jantung. Tanya Google aja, jangan tanya saya ya semuanya tanya saya. 672 WA grup, <laughs> saya mati berdiri. Tanya Google aja makanan sehat buat ginjal itu. Saya prostat, makan sehat buat prostat. Anda makan, ya kan. Ya sehari hari makan itu, gitu ya. Cara makan tomat yang bener gitu, untuk prostat. Tanya Google aja, belajar mandiri aja ya, lebih percaya deh sama Google ya. Nanti waktu olah, olah nafas, kita body scan tenang banget, boleh membayangkan oksigen diarahkan ke yang kemarin sakit, boleh membayangkan kalau prostat, likopen yang di tomat bergerak ke situ ya, boleh membayangkan juga dalam tubuh ini kan ada natural killer cell, bergerak menuju banyu yang kanker mati dibunuh sama satpam tubuh tanpa kemo tanpa radiasi boleh membayangkan energi energi itu apa gitu ya kalau saya ya pakai kata-kata tubuh kita itu ada natural killer cell ada juga T cell yang dia akan bergerak untuk menghancurkan benda-benda asing virus bakteri termasuk sel kanker tapi dia bergerak kalau sistem imunnya jalan sistem imun jalan kalau tubuh kita ini sirkulasi darahnya lancar ya ada juga bilang yang, yang energi. Nah, kita hal itu ya, kita langsung praktek. Nanti baca PDF-nya ya, sudah di-post di grup itu berbagai macam rasa dan sakit yang mungkin muncul sudah dibikin tabelnya banyak banget sama John Kapustin. Itu saya tidak edit ya, karena enggak boleh ngedit. Waktu saya tanya sama guru saya, boleh nggak saya mengajarkan John Kapustin kepada orang lain? Boleh asal menyebut sumber asal ilmunya kalau men-share sesuatu enggak boleh diedit namanya plagiat makanya saya sebut ini dari siapa waktu men-share tetap saya share file itu waktu saya belajar dapatnya itu di-share apa adanya ya kecuali kalau saya bilang olah nafas eh, temperamen dasar nah itu ada cari di muka bumi juga nggak ada itu <laughs> ya. Ya, oke. Sekarang kita mulai ya. Kalau nafas body scan, saya akan duduk bersila. Teman-teman boleh, kalau mau apa namanya, tidur terlentang boleh, duduk di kursi seperti tadi yang saya katakan. Ingat sekali lagi, nafasnya begitu pelan, yang salah lagi, ya. Sekali lagi, ya. Nah, tak taruh depan lubang hidung, nafas yang salah. Bahkan bukan hanya bergerak, ya, dia terkena hembusan. Nah nanti nggak boleh kalau pakai ujung begini dia nggak bergerak. Tapi tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Karena berpelannya itu seolah-olah, ya kalau disensi diajarkan seolah-olah nafas itu kayak ditelan kembali. Tapi nggak loh itu keluar dari hidung. Contohnya ya, tarik buang nafas tarik pelan, tarik pelan-pelan. Waktu buang pelan-pelan saya tutup hidung ya nggak bisa ya pelan dulu buang pelan pelan ya berhenti nggak bisa buang jadi tetap lewat hidung tapi kayak kayak berdesis ke dalam gitu ya oke mau nafas perut boleh mau nafas dada boleh mau duduk boleh asal tegak bahannya gantung hanya pantatnya nempel kursi lalu kita akan mulai pakai audio berikutnya teman-teman nggak -teman usah pakai audio ya kita apa kita bisa juga kita praktek aja kita pakai musik besok pagi tapi sekarang musiknya saya jauhin aja denger suara apa banyak Bapak-Ibu, teman-teman, kita akan uh, praktek olah nafas, uh, body scan. Tarik lewat hidung, lepaskan lewat hidung dengan pelan-pelan, tarik sedalam mungkin, tapi nggak ngoyoskan mungkin, lepaskan ya -ala, ala kadarnya yang nggak sampai dihembuskan seperti waktu metode satu dan 2, itu metode Wim Hof. Sekarang ini kita metodenya dari John Kabat Sin.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 lebih komputer tercanggih sekalipun. Bapak-Ibu ambil nafas pelan-pelan, hembuskan -pelan, lagi dengan pelan. Bayangkan oksigen, kali ini kita tidak pakai, ditahan-tahan, enggak ada metode menahan nafas ala metode body scan. Ambil nafas pelan-pelan dan lepaskan. Kita bayangkan oksigen kita memenuhi otak kita, sekaligus kita merasakan bagian-bagian otak kita.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 Sebenarnya dalam metode olah nafas yang pelan-pelan ini berdebarnya sama. Tidak seperti metode sebelumnya, memang menjadi pulsanya lebih tinggi. Dalam body scan ini, rasa karena kita selama ini sibuk hidup, sibuk tidak pernah berhenti hidup, sampai kita tidak sempat merasakan jantung kita berdetak. Dan sekarang kita merasakannya, tapi dengan ucapan syukur. Sekalipun Bapak-Ibu punya masalah dengan jantung, syukuri bahwa ada mekanisme regenerasi sel yang selama ini juga mungkin kita apekan. Sehingga sakit sedikit kita obat atau antibiotik, antibiotik, anti kehidupan, yang akan membunuh bahkan probiotik yang ada dalam tubuh, mikroba baik yang ada dalam tubuh. Tapi sekarang kita belajar,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 Tetap ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Metode ini tidak ada metode mengosongkan pikiran yang saya tidak setuju, tapi justru kita mengisi pikiran, kesadaran, kesadaran akan organ-organ tubuh. Dan sambil bernafas, kita membayangkan oksigen mengalir pada organ-organ yang kita bayangkan. Kita lupakan masa lalu, bukan berarti mengosongkan, tapi masa lalu adalah.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 bahkan kita mulai belajar untuk tidak pesan hari ini tapi detik ini saja kita lupa, nanti siang mau ngapain tapi kita saat ini kita merasakan tubuh kita bapak ibu bisa melanjutkan e, body scan-nya dengan mulai menyapa membayangkan atau merasakan misalnya kita mencoba untuk merasakan lebih dalam ya organ-organ dalam, seperti lambung. Mungkin dengan begitu dirasakan, akan bisa seperti kuyuk -kuyuk -kuyuk -kuyuk, gitu ya. Karena kita memang merasakan. Tadinya kita nggak merasakan, tapi sekarang merasakan. Yang tidak bisa dirasakan, tapi cukup didoakan, dibayangkan, dipikirkan. Ya. Seperti empedu, pankreas, ginjal, khusus buntu,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 dan kita akan terbiasa mengendalikan rasa itu, bahkan sampai nanti rasa itu akan hilang, karena sudah terjadi kesembuhan atau regenerasi sel pada organ-organ tersebut. Nanti yang ada adalah rasa-rasa nyaman, ketika kita merasakan organ tertentu, rasa yang lembut, bisa juga rasa-rasa seperti sebuah aliran oksigen yang,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 mekanisme latihan berdiam diri, kita bisa berbicara, seolah-olah berbicara dengan organ-organ tubuh kita. Dan kita memerintahkannya untuk menerima oksigen yang bagus, atau kita berdoa kepada Tuhan, Sang Pencipta tubuh kita, yang memiliki hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan setiap organ tubuh kita dalam kendalinya,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 hidup kita yang harus menyesuaikan dengan jam-jam organ -jam tubuh kita yang nanti kita akan pelajari dalam materi-materi pelajaran mengenai deep sleep tidur yang deep yang bagus dan benar kita masuki bagian akhir dari olah nafas body scan tarik nafas dalam-dalam lepaskan bapak ibu boleh berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing untuk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 Pindah ke lalu saya akan menjelaskan lebih lanjut, ya. Kalau habis bersila, itu pelan-pelan. Harusnya malah dilurusin dulu tadi kakinya, ya. Kakinya lurusin, tapi ya, saya biar hemat waktu, segera duduk di sini, ya. Kaki saya kira-kira saya akan menjelaskan penjelasan tambahan mengenai body scan, ya. Jadi, saya tidak menjawab pertanyaan yang lain dulu, biar kita fokus pada body scan ini berapa lama kita harus olah nafas seperti ini kalau betul-betul niatnya ya Pak saya mau sembuh tanpa obat saya mau saya minum kista kanker saya nggak mau kemo Anda harus 4-6 jam sehari atau kalau enggak tiga jam sehari minimal ya kayak titik uspa ya sembuh dengan metode ini Gabriela yang kesaksian, ya, dengan cara seperti ini, tiga jam sehari, tiga kali, a satu jam. Ya, banyak orang kalau udah disuruh kemo, radiasi pergi ke Singapura, pergi ke Penang, ya, berhari-hari, berbulan-bulan di sana, kayaknya mau juga. Sekarang Anda pilih kemo atau Anda pilih olah nafas, kan gitu aja ya? Olah nafas kan gratis. Anda kemo, Anda radiasi, berhari-hari di rumah sakit, berjam-jam di kemo, mau lagi gitu ya. Banyak yang mengalami kesembuhan ya, bahkan bukan banyak lagi banyak banget ya. Tapi ya tergantung ngapain dilakukan. Kalau Anda nggak punya waktu karena sakit saya nggak terlalu parah kayaknya saya nggak nggak enggak sampai 3 jam sehari. Anda lakukan 50 jam terserah dalam jangka waktu berapa lama. Ya. Jadi kalau setiap hari 30 menit ya Anda butuh waktu 100 hari. Ya, minimal 80 hari, 40 sampai 50 jam. Anda satu jam sehari, Anda butuh waktu 40 hari. Kenapa titipuspa, kanker, stadium 3, dinyatakan sembuh dalam 14 hari? Karena dia 45 jam sehari. Gavrila, dia tidak tahu kapan sembuhnya, karena dia enggak mengetes ngetes. Ya. Tapi dia lakukan selama tiga bulan, tiga jam sehari. Setelah itu badannya enak. Ya. Dia enggak nggak tes PET scan. Badannya enak, enggak apa-apa. Lalu dia mulai lanjutkan tiap, hari satu jam terus sampai lama setahun dua tahun saya dua tahunan ketika dia sudah menikah mau hamil dia ragu-ragu aku dia masih ada kanker nggak sih lalu dia PET scan dan dinyatakan bersih sih sudah lima tahun ini nggak kambuh-kambuh nggak rilep-rilep ya sudah mengandung bahkan saya punya anak sekarang udah 4-5 bulan lalu kalau nggak salah melahirkan saya follow IG nya juga ya sembuh bersih ya padahal stadium 4 jadi stadium 2 kemo radiasi ke Penang, dua sembuh, dua tahun lagi, kampus, stadium tiga. Kemo radiasi, sembuh, dua tahun lagi, stadium empat. B. empat nah, tinggal enam bulan usianya. Dia bilang sama Tuhan, nggak mau kemo, nggak mau udah capek bayarnya. Capek kayak digebuki. Karena dia pernah merasakan kemo, bagaimana panasnya, maka waktu olah nafas, panas, dia tahan. Karena lebih lebih panas Kemoknya gitu ya, tapi kalau Anda nggak kanker, mungkin nggak panas. Jadi nanti sakitnya tuh apa? Baca lagi, saya lagi baca file PDF di WA grup ya. Itu ada tiga atau empat halaman, ada daftar sakit yang mungkin Anda akan alami. Nah, minimal kalau kayak saya diabet, saya cukup setengah jam sehari, tapi setiap hari berturut-turut. Apa yang saya alami? Mulailah ya, yang perut kayak ada coronya bergerak. <laughs> perut kayak ada coroja bergerak gitu ya. Lalu dan saya nggak tahu sakit apa lagi kan? Yang bisa saya tahu kan, saya diabetes kan. Saya nggak, nggak, nggak, general check up dulu. Begitu perut kayak ada coro bergerak gitu ya. Waktu meditasi, waktu olah nafas seperti ini, body scan seperti ini, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ingat ya, tarik keluar hidung, mulutnya ditekuk ke atas ya, mulutnya ditekuk ke atas ya. Ah, lidahnya ya, lidah. ya Tekok tekan ke atas, jadi lidahnya ditekok dulu, terus tekan ke atas ya. Jangan heran ya, nanti kalau ada 3-4 hari berturut-turut ya, Kalau bisa tiap ya, malam satu jam, atau setengah jam Maka nanti tiba-tiba BAB-nya, bahkan mungkin bisa mencret, bisa muntah Tapi kalau mencret atau BAB, jangan heran kalau warnanya hitam banget, putih banget, hijau banget Tergantung racun apa yang dikeluarkan Saya sedikit berkeringat ya kalau saya lebih lama lagi, akan banyak berkeringat. Pertama kali saya ingat dulu waktu latihan ini dengan rajin, keringatnya kecutnya minta ampun. Apa itu keringat? Detox, Anda detox ya? Keluar racunnya ya? Yang sakit, rasakan sakit. Nah, yang tadi saya bilang, Anda rasa tertentu, buka mata. Saya kurang ngomongnya, cuma rasa tertentu ya. Yang ada migrain dan vertigo. Kalau betul-betul waktu body scan ini kayak, kayak dunia mau berputar, Anda buka ya? Segera buka mata supaya berhenti ya enggak bablas kambuh ya karena ada yang bablas kambuh jadi kalau anda enggak kuat ya maka anda buka mata aja di luar itu anda tutup mata aja mau dada ditusuk-tusuk mau perut kluyuk-kluyuk kayak ada coro di dalamnya mau kulit gering gering gering gering enggak ada semut di dalam kulit Anda pernah operasi di tangan dan selama ini kebas kalau sembuh tapi sudah belum sembuh sempurna nanti akan merasakan seperti itu ya bahkan ada yang lain malah yang frozen shoulder Pak ini mah bukan geringgingan pak, disilet-silet. Ini mah disilet-silet. Ada tahan aja, ada tahan aja. Ya, olah nafas tidak bikin anda sakit, tapi olah nafas membuat anda merasakan pembuluh darah dilebarin, dibukain, dibukain, dibukain. Anda merasa kayak kesemutan, bahkan kayak kayak coro dalam tubuh. Ya, itu bukan setan bukan karena kan berdoanya sama Tuhan kan masa yang datang setan ya anda tahan tetap tarik nafas pelan pelan buang nafas pelan pelan kalau perlu ada style musik aja ya Tuhan penyembuhku Tuhan penyembuh Dia sembuhkan dan pulihkanku anda tahan itu sakit nanti hari demi hari sakitnya hilang ya kalau bingung ke dokter supaya tahu sakitnya apa. Nanti obatnya suplemen boleh. Yang jangan yang saran saya yang jangan adalah analgesiknya. Anti rasa sakit sakitnya jangan jangan. Anda sakit tengkul, Anda sakit lutut. Kalau begini sakit, artinya gerakan itu terjauh yang Anda boleh lakukan. Eh sakit, jangan disuntik anti rasa sakit. Ya enggak sakit atau patah kan begitu ya atau tambah parah malah. Makanya anti sakitnya jangan. Anda atasi sakit dengan olah nafas. Karena kalau anda ingat modul olah nafas yang pernah ajarkan dalam di bawah 2 itu menaikkan interleukin 10, ya itu antiinflamasi. Nah sebenarnya ini sama juga, ya. Jadi kalau anda berolah nafas, ya nanti nyeri-nyerinya itu akan hilang ketika anda sudah cukup banyak frekuensi melakukannya sampai interleukin 10 protein antiinflamasi yang diproduksi dipicu oleh olah nafas, ya. Maka nanti nyerinya hilang. Ya, penyerinya hilang. Tinggal kalau misalnya gerakannya begini sakit, ya kan memang sakit di sebelah sini. Oke, waktu body scan Anda setelah seluruh tubuh, tetap seluruh tubuh ya. Saya menyarankan misalnya Pak, saya kan sakitnya cuma diabetes, saya langsung fokus pada pankreas ya. Jangan. Body scan itu kita men-scanning seluruh tubuh. Karena Anda tahu Anda sakit pankreas. Tapi Anda tahu enggak ginjalnya bermasalah, jantungnya bermasalah, pembuluh darahnya menyempit? Ya, bahkan sebenarnya lututnya sudah melanjut, ada gejala pengapuran dan sebagainya. Maka waktu anda body scan, Tuhan tuh menciptakan manusia tuh hebat sekali, lebih hebat daripada binatang. Ya, kalau binatang tuh instingnya kuat banget, kita lebih lah, kita bisa tahu anak di luar negeri lagi sedang nggak sakit, kita digerakkan untuk berdoa dan ternyata benar sakit. Besok paginya dia cerita, aduh udah enakan, ya. Tuhan kasih kepekaan manusia seperti itu. Nah, kita latih dengan body scan karena selama ini sekali betul, -betul kita sibuk hidup, kita tidak pernah melatih tubuh kita. Nah, maka nanti kalau muncul gejala-gejala yang lebih banyak lagi, yang di file yang saya post, ya, yang ucap saya ucap ini nggak sebanyak banget. Ya, eh, kalau enggak, nanti kayak saya bacain, Anda kan bisa baca sendiri, jangan kaget dengan segala simptom dan gejala yang muncul, ya. Anda hadapi, nah, secara teori ini harus dilakukan 50 jam, ya, empat puluh sampai lima jam, ya, empat lah. Nah, 30 tiga boleh nggak? Nanti kalau Anda udah selesai dengan tubuh Anda, Anda akan ketagihan, ya. Kalau tadi, gimana? Pikirannya pasti dulu. Lama, banget, ketiga selesai-selesai? Anda harus nggak mikir apa-apa. Makanya, kalau paling enak malam, ya, pagi kan mau kerja, Mau itu, kita nggak bisa fokus. Ya otak ini nggak pernah berhenti tidur aja bahkan otaknya nggak berhenti bisa disulik bisa nggak kita nggak tidur tapi otak kita berhenti makanya tarik nafas pelan pelan buang nafas pelan pelan kalau John kabat tuh menjelaskannya sebenarnya soal nafas ini selain statosis segala macam kalau kita fokus pada nafas kita nggak fokus ke yang lain nggak fokus lagian anak mau apa tapi kalau pagi begini kan aduh mending nyiapin sarapan ah suami nih anak udah mau berangkat nih ya anda nanti dengerin rekamannya pagi ini saya rekam ya biasanya pasti saya saya rekam. Anda dengarkan rekamannya, lalu malam ya, nanti akan saya upload tanpa monetize. Jadi nggak akan terganggu dengan iklan ya. Anda bisa dengarkan baik dengan audio atau dengan videonya, Anda ulangin lagi, ulangin lagi, ulangin lagi sampai mencapai 40 jam. Ya, khusus yang body scan. Nanti yang lain cukup tujuh hari. 7 kali. Ya, kalau saya kan sering tulis di WA grup tuh, lakukan setiap modul tujuh kali baru modul berikutnya tujuh kali, modul berikutnya tujuh kali. Kecuali bimbot satu, kalau saturasinya belum 99, seminggu, dua minggu, tiga minggu baru siap masuk bimbot 2 Karena bimbot 2 bahaya, ada tahan nafas, saturasi turun, tidak bisa naik, blank, otaknya bisa bisa kolaps, ya kayak orang berenang nyelam air. Bimbot satu kayak berenang, bimbot dua kayak menyelam, menyelam nggak bisa naik, ya matilah, ya. Otak Anda akan beku, Anda akan hilang ingatan, Anda bisa, segala macam bisa terjadi ketika orang saturasi terendah dan bisa naik. ya, Namanya hipoksia. Tapi kita intermittent hipoksia. Puasa oksigen. Kita latihan hipoksia, sengaja. Makanya kalau workshop, dengan saya tunjukkan, ya naik nih, ya Anda nggak takut. ya. Tadi malam ada Pak, saya olah nafas 80, saya takut. Lihat videonya nggak sebelum praktek. Kalau lihat kan bisa melihat, saya turun sampai 60, 70. Jadi nggak perlu takut. Anda takut, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu. wah kacau nanti apa namanya saturasi juga fluktuatif ya. Semua modul simak videonya, termasuk body scan begini ya. Nanti begitu enggak, kan? Kalau dengar video yang termasuk yang modul 1 A saya sebut aja lima A yang dulu saya jelasin, juga saya jelaskan ya. Kalau nanti bisa keringetannya kecut banget, bisa gringingan, bisa muntah lah. Nggak didengar videonya. Dapat audionya langsung diputar begitu perutnya kerujuk-kerujuk ada yang bergerak bingung ya maka teman-teman belajar dengan benar ya karena hasilnya nanti teman-teman yang merasakan ya begitu udah selesai nih pemerasaan dengan tubuh tubuh kita kan kita bereskan maka sebenarnya ini baru-baru dalam serial EBSR ini modul satu ya tapi nanti boleh sambil begini jadi misalnya Pak kan Modul dua udah dikasih tahu ada itu segala macam. Nah, body scan-nya ini bisa dijalankan terus setiap hari. Nanti bersamaan dengan modul yang lain bisa, ya. Atau paginya Wim Hof, malamnya body scan dulu, ya. Kalau mau ikuti 40 jam, boleh. Bahkan kalau saya, ini jujur ya, saya waktu apa saya cerita ya, waktu saya belajar di, body, di kelasnya John Capadine. Ini 40 jam ini sebenarnya boleh beberapa metode tapi dalam serial ini. Ya, yang ambil nafasnya sama pelan-pelan, tarik pelan-pelan, lidah ke atas itu 40 jam. Akan nanti setelah body scan satu minggu, biasanya, sebenarnya gini, body scan itu berapa lama? Sampai Anda peka dengan tubuh Anda. Ya. Istilahnya sampai Anda merasakan sakit. Kalau belum sakit berarti karena Anda nggak peka dengan laporan organ. Jadi kalau Anda enggak, saya kok enggak rasa apa-apa ya? Dua kemungkinan. Yang pertama, Anda selama hidup ini kebanyakan minum analgesik, anti rasa sakit. Pusing, anti rasa sakit, pusing. Itu lama-lama zat -lama, kimia anti rasa sakit itu memenuhi tubuh Anda. Sehingga nanti Anda enggak rasa sakit. Tapi tahu-tahu ginjalnya tinggal 25%, tahu-tahu paru-parunya rusak, tahu-tahu jantungnya tersumbat, begitu ke dokter langsung pasang ring. Karena Anda udah kebanyakan obat anti rasa sakit buang itu semuanya ya karena anti rasa sakit tidak mengobati vitamin boleh suplemen boleh vco boleh vitamin a b c d e k boleh ya tapi antisikernya buang Enggak tahan pak karena anda sudah diajari meditasi anda diajari olah nafas. anda sudah diajari penguasaan diri anda akan sanggup hadapi itu gitu ya kalau begitu anda nggak sanggup anda olah nafas. sebut nama Tuhan minum dua boleh anti inflamasi anti rasa sakit dengan cepat rasa sakitnya akan terkendali. ya. Atau body scan ini. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Rasa sakit tadi seperti bayi, yang John Kabat-Zing katakan kayak bayi, peluk aja itu rasa sakit. Peluk, sampai nangisnya hilang. Jadi kita diajari menghadapi rasa sakit. Mental ini nanti akan mental yang sama, menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan, menghadapi kebangkrutan, menghadapi ditipu orang. ya. Karena kita punya mental fight terhadap masalah, tapi kita dengan ketenangan batin yang kita latih. Jika punya ada rasa sakit, hadapi peluk sampai enggak sakit lagi. Nah, saya kan sekarang udah masuk hampir, saya juga belum setahun ya. mulainya itu kan awal tahun ya, Mas. Berarti udah hampir 8 bulan ya. Enak banget tuh kalau body scan. Dulu saya duduk bersila 5 menit kagak bisa. Nggak bisa, lima menit pun nggak bisa. Ini ruangan saya. Ini sebenarnya ruangan yang dulu nggak ada meja kursi segala macam, ya, sebelum pandemi. Ini buat, buat komsel, buat family altar. Kalau di tempat kami, namanya family altar. Jadi nggak ada meja, nggak ada kursi, cuma piano. dah. sekarang tak sulap kan? Jadi tempat melukis. Sedikit <tuh, tuh>, dulu ya, Tuh, uh, itu ada lukisan yang tadi kema dari, dari kemarin jam 2 siang sampai malam. Saya garap gitu ya, 70 puluh kali seratus. 20 cm mau dibawa ke Singapura ya. Ini sekarang jadi ada ada macam-macam di sini ya dulu nggak ada. Nah dulu di ruangan ini kalau ada pertemuan saya pasti di kursi karena saya nggak bisa duduk bersila, ya, kaki saya akan sakit. Kesemutan dalam cepat sekali lima menit aja udah. Sekarang mau satu jam pola nafas duduk bersila bisa ya. Dulu saturasi 95, 94 sekarang 99, 100 ya dulu bangun tidur, cek urin 5,2. Sekarang 7,3. Tidak pakai sodium bikarbonat, nggak pakai. nggak pakai minum air alkali, nggak pakai. ya Kalau punya duit, silakan lah, ya. minum air alkali. Minum air alkali tidak dosa kok. <laughs> Kayak minum vitamin. Tapi kalau bisa dengan olah nafas, gratis. Ya, ya. Minum air apa aja Tidak ya. alkali. Ya. E, tubuhnya alkali. Sistemnya yang alkali. Tubuh kita alkali. nah Tapi kita mulai dengan body scan. Teman-teman, nah, nanti saya akan ulang semua BA Group dengan body scan. ya. Jadi yang pernah pun saya akan ulang dengan tips-tipsnya lebih detail, hari demi hari, ya, dengan body scan. Supaya eh, bersama-sama, lalu kayak mengulang lagi, nggak apa-apa. Yang dulu udah citra diri satu, citra diri dua, body scan-nya lagi, diulang lagi supaya kita ngeh, ya. lalu lakukan setiap hari, enaknya malam hari. ya. Paginya mau bimba boleh, mau body scan juga boleh tergantung nanti kalau besok pagi saya mau ajak lagi body scan tapi dengan pendalaman, nah kita tiap hari ada penambahan penjelasan, tambah penjelasan, tambahan penjelasan juga bisa ya. Supaya nggak satu minggu dapat, baru minggu depan langsung nah, bisa janjikan minggu depan kita masuk dengan menggunakan alat-alat ini untuk senamnya ya. Bisa body scan 20 menit lalu kita masuk dengan senam juga bisa ya. Jadi uh, kita akan lakukan senamnya untuk uh, minggu depan ya. Oke, saya stop perekamannya.